kita taras aja nih oh, gila loh hmm. oh, gila itu yang kan yang mau maksud you me Yo, what's up bro? Apa kabar semuanya? Halo, Ma Bro! Yo, eh, Fenix Legendary terbaru, Ma Bro, berarti ini total sudah 2 Legendary Fenix Rilis, ya, Bro, dan 1 Mythic-nya, Bro. Oke, wah, gokil sih. Yuk, langsung aja, ucap tes ke Draining Mode, ya kan? Yo, eh. sebagai pawang Fenix, anjay, pawang Fen, dan gatel. Iya, iya, iya. Di jatuh dah dulu, Ma Bro, ya. Apalagi pas zaman-zaman baru, Rilis, Ma Bro, ya, yang membuat Ocha MVP Major Series Season 5, yaitu Fenix. Nih, sama kayak rem 262, tuh, Ma Bro. Oke, yuk, wah, ini kok bolong, teman-teman. Wow, ternyata training mode kita sudah diupdate, update Ma Bro. season ini banyak perubahan, ya. Gokil sih, bisa kesini, kan? Bisa masuk, coy. bisa dan cireng, Bro. Agak bisa, Bro. ke kesini, ini ambil lupa. Oca mau nge-review pendek, Ma Oke, langsung aja ya okay, langsung aja kita ras Wih Bisa boleh ngeras-ngeras nih sekarang nih Cocok nih buat latihan para raster mabru hmm, Mantap jiwe Oke, okay, deketin aja uhuh. <laughs> Langsung aja Kita gas lagi Hmm kalau dari skinnya sih mah bro ya, Iron setnya, gue bisa bilang sih, ya B aja sih ya B aja biasa aja. Tapi kalau dari skinnya sih oke okay nih, keren lah ya di inspect ini mah bro. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa ditaruh cincin ya Ronset? nape? Yang buat senjata ini agak, agak sedikit eh uh, kurang kalau dibandingin sama legendary dan mitiknya mah bro ya. Soalnya ini kayak apa tuh uh, Venek biasa yang Ronsetnya biasa cuman uh, digedein aja tuh. Bolongan nih diperbesar, Bro. <laughs> ya udah yuk langsung aja mah bro ya. Kita main ke ranket kali aja nih membawa keberuntungan nih pakai Venek ini. Oke. Okay? Let's go. Ya mabar Bro di dalam game. Woo, mantep sekali mabar Bro. Kagak kelihatan. Buzet. Buzet buzet buzet buzet buzet. Target. Woo! Woo! Wah, itu mantep sekali mabar. Kalian melihatnya kan barusan. Dan ini pisau dari gacha-nya juga mabar, Bro. Yang saya pakai ini holding knife namanya ah gila nih orang mainnya flash-flash aja bikin mata buta wah instan bener enek masih enak ya di sini ada orang nih di sini ada orang gila ya mantap bener Uh. Pak, gue lagi ulti Untung ulti gue nggak hilang tuh Cuma hilang 10% doang Oke okay. Nice Good job Mantap Mana sih musuhnya bro Mana sih Mana sih Menghilang mah bro Hmm hati Hmm Ini bener mah bro Kacau ya Kacau Ini BTU gak apa sih Dengan gue uh, Kagak kelihatan semuanya ini ya? kagak kelihatan Suara kagak kelihatan Jadi bodo amat lah ini uh, gue gak tau skornya udah berapa udah mau menang atau udah mau kalah ya pasti menang sih nice yes, bukan aduh gak ada kena sorry sorry sorry sorry sekarang tuh updateannya mah bro kalau kita buka UV juga beda ya mencet ya cara mencetnya tuh beda bro disumping ya. nah, ada yang mencoba UAB. menghancurkan UAP gue gak ada seorang di sini ngap? Hard point identified nice bukan nice ya bro kita taras aja nih wah oh, gila loh hmm. mantap kan mantap lah masa gak mantap kasih ulti aja mantap ma bro, ratain, ratain. Ya, mati aku pak. keluarkan. So Predator, Oke, okay. ini so Enak ya, yeah? langsung aja bro. Kita langsung cepat sekali nih, ngeratainnya. Ba, ba. Gile. Good good good good. Yow! Oke, okay. kita main serjani Troy. Ambil bom, ambil bom, main bebom. Taruh trofi. Oh, Yah. Berarti gitu kita ke bilong aja nih. Eh, yeah, bilong. Ba, Nice. Nice support. Ih, oh, gila yeah. teman kita kelas beda. Jago gitu ya. Yeah. Nah, oh, gila jauh banget. Kayak palanya pecah tuh, pecah. Di mana sih bro? Di mana sih? Hah? Yep. Cara aja mah bercepat sekali nih, game. Nah, ini game. ini gue mau ngeras deh. Ayo, kita steam shot, steam shotan dulu nih. Yeah. Go go go go go go go Gila, gue udah kayak apa ya gue main gini? kalem kalem nih cepet banget loh habis habis dihabisin sama temen temen kita keras bro gue gue yang muter muter gue yang disisain satu game terlalu cepat kawan kawan Mantap okay. Kelas, kelas, kelas Mana lagi musuhnya sih? Eh, depan itu orang eh, ampun nyaru banget sih Nggak itu nyaru banget barusan <laughs> Gue nggak ngeliat orang itu barusan wabro Ya, yeah, yang di depan itu agak nyaru Pokoknya karakter-karakter nih Gue saranin buat dimainin di firing range tuh Yang nyaru ya bisa dilihat Perubahan tracker tuh salah satunya Ya yeah. Wih oh ya warna-warnanya ada merah atau kekreman dikit, oranye ya kan itu cocok banget sih. Yang agak terang-terang, coklat, coklat pekerang putih ya tapi jangan putih banget. Kalah okay, dong, kalah bro. Oke cuy. gua rasa nih uh, musuhnya suka ngeras ke mid jadi kita terobosin aja midnya ya kan. langsung aja gua steam -sho steam shotin ma bro. Terus kita steam shotin lagi. Wih, pelurnya habis. Hampir aja aku memenangkannya. Kok rata ya? Nggak. Ada. Temen gue ada yang salah nih kayaknya mah bro ya. Dia tuh nggak barang-barang gitu. Menyergapnya salah. Seharusnya kalau tinggal satu orang itu nyergap dari satu arah doang teman ya Aduh sniper lagi. Hmm, good job, good job, good, job, good job. kasih jempol Oke, okay. kita terselamatkan nih satu round, mbro. Kita udah sekarang. Cepet banget udah rata. mati gue. Hmm, nice, selalu nih yang pakai krek yang menyelamatkan Roni ya ma Bro. lihat-lihat nih musuhnya ke Elong terus. Kita coba ya. Kita sergap. Ya, bro setan lari. Bagi Itu yang kan yang memaksa. Oh, mati satu lagi tuh, tapi elgato gue mati. Mati lagi. Sumpah satunya mana? Ter ter, ter, ter mata gua Wu s s s s t manis, tapi elgato gue error. Dimaki langsung kita ya. Ya, ma Bro jadi ini gad semir atau nya silakan dilihat, ma Bro. Yo kalian boleh pakai attachment ini. Menurut ini agak sedikit berbeda dari attachment Ace sebelumnya, sih ya. Kadang ngucap pakai laser, ya kan. Tapi yang ini enak, ma Bro. Dan kalian tuh tidak perlu khawatir takut ketahuan laser kalian karena yang nggak pakai laser. Hehe. Buat middle range-nya juga oke, ma Bro. Wah mantap sih siap yep, Mabru sepertinya kayak gitu aja untuk video kali ini Mabru ya makasih banget udah mau nonton Mabru ya untuk kalian nih yang pengen beli akun CODM atau game lainnya ya ma Mabru langsung aja follow instagram at atau kalian pengen jokin akun kalian langsung aja follow instagram at Mabru ya dan soon akan open lagi Mabru ya CP untuk kalian yang pengen beli CP ya ke Instagram ODZ Store ya langsung aja follow instagramnya dulu Mabru ya nanti akan berbasis website juga di sana ya dan tetap sih kalian bisa via whatsapp juga nanti oke okay? yuk Yo. see you bro Yaudah, dadah semuanya see you next